Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Rahayu Rahayu Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Saat ini kita menunggu detik-detik Malam Satu Suruh Dimana malam Satu Suruh jatuh Pada tanggal 30 Juli 2022 pada hari Sabtu dan eh, mungkin pembahasan kali ini yaitu tentang kesakralan malam satu suruh ya dimana siji suruh atau malam satu wuro dalam kepercayaan Jawa dalam keyakinan kejawen sebagai mitos legenda di mana malam satu syuro sangat disakralkan bagi orang yang memahami terutama kebudayaan Jawa atau orang Jawa banyak orang mengatakan malam satu suro atau siji suro adalah malam dimana nyi roro kidul atau kanjeng bunda ratu roro kidul melakukan hajatan atau mantenan atau ngunduh mantu di malam siji suro dimana Ketika ada manusia, masyarakat Jawa, atau siapapun, bukan hanya orang Jawa saja, ketika melakukan pernikahan di malam satu Suro atau Siji Suro, akan mengalami malapetaka, musibah, bencana, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan entah itu rezekinya seret, entah itu mengalami perceraian, atau bahkan yang lebih ekstrim adalah kematian. Ini membuat malam Cicisuro diyakini oleh masyarakat Jawa yaitu malam yang sangat sakal. Di Manusia atau tatanan bangsa manusia tidak boleh melakukan hajatan atau acara-acara tertentu, kecuali ritual atau sembahyang, atau sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan atau kerohanian. Itu tidak apa-apa, lalu dalam kebudayaan Jawa di mana setiap malam sici suruh atau malam satu Suruh yaitu selamatan desa atau nyelamati deso, dimana desa di mana setiap desa-desa akan melakukan ritual sakral selamatan atau arak-arakan atau membuat nasi tumpeng Atau membuat sebuah pagelaran Wayang kulit Jaranan kuda lumping Bahkan eh, Tari-tarian Dan gamelan-gamelan Dan bahkan juga Ada yang kirap pusaka Dimana ketika si jisuro atau malam satu suruh Banyak orang-orang Jawa Yang memiliki pusaka Atau keris e, Pusakanya dijamasi Dijamas adalah dicuci Ya mungkin e, Intinya bilahnya ini dicuci Dijamas Dengan air kembang Atau banyu kembang Ada, -ada yang diwarangin diwarangi jadi diwarangi itu uh, uh, sebuah cairan racun dimana nanti uh, pamor atau meteoritnya itu biar keluar terus bilah yang dari material lain yang bukan dari meteorit itu akan nampak hitam atau abu-abu itu. itu adalah warangan atau jamasan jadi jamasan adalah dicuci dengan air kembang ada yang digumkum digumkum itu maksudnya direndam dengan air kelapa muda atau kelapa hijau terus ada pace terus ada jeruk pecel atau jeruk nipis, dan kembang setaman atau kembang tujuh rupa. setelah dicuci, setelah dijamasi baru dirutuali dengan asap-asapan Entah itu asap dupa maupun asap kemenyan Jadi diasapi bilah keris tersebut Itu dalam kebudayaan Jawa Mungkin banyak diantara kita Masyarakat kita yang tidak percaya Mempercaya wah itu mitos Ah itu tahayul Oh itu syirik Itu musyrik ya coba saja ketika siji suro atau malam satu suro kamu melakukan pernikahan ya jadi ketika ada orang yang tidak mempercayai hal, -hal seperti ini coba dites ketika malam satu suro atau siji suro kalian melakukan pernikahan maupun sunatan kitan dan hajatan-hajatan lainnya jika kalian ingin membuktikan apa dampak yang terjadi biar kalian bisa berbicara itu mitos atau fakta entah kalian nanti akan melakukan perceraian entah berapa tahun lagi bercerai atau rezeki seret atau ada salah satu yang meninggal dan hal-hal malapetaka yang lainnya dan bahkan ketika hajatan itu dalam ada dulu sampai kerasukan kesurupan masal di lokasi hajatan ya ini saya kembalikan keyakinan ini ke pribadi masing-masing atau ke individu masing-masing jadi pendapat saya tidak harus kalian percayai mungkin bisa kalian buktikan jadi apa yang saya sampaikan tidak perlu kalian percayai Kalian tidak mempercayai juga tidak apa-apa Dan bisa kalian buktikan Biar kalian bisa memberikan statement atau testimoni Itu fakta atau mitos Mungkin buat teman-teman Uh, jadwal apakah kalian memiliki jadwal atau kalian memiliki rencana di malam satu syuro yang jatuh pada tanggal 30 nanti di hari Sabtu semoga uh, berjalan dengan lancar tetap hormati kita toleransi yang percaya silakan yang tidak percaya harus saling menghormati Mungkin gitu saja konten saya yang saya sampaikan. Salam dari saya, Ratu Bidadari, Dukun Kondang Idola Sejuta Umat. Jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV. Assalamualaikum Rahayu Rahayu Rahayu.